Formasi batu raksasa Al-Nasla yang terletak di oasis Taimah Arab Saudi, sekitar 8 jam berkendara dari ibu kota Riyadh, memunculkan bermacam spekulasi. Bentuk pecahannya yang aneh membuat banyak orang berpikir itu ulah alien. Batu tersebut terbelah dengan sangat rapi seperti dipotong menggunakan laser. Seorang ahli geologi mengatakan, pecahan itu mungkin saja disebabkan oleh pelapukan. Namun ahli yang lain mengatakan, Perpecahan karena penyebab alami sepertinya tidak mungkin. Karena potongan batu tampak sama rata dan halus. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Taima Awasis yang terletak di Arab Saudi adalah rumah bagi misteri geologi yang telah berusia 4.000 tahun. Salah satu bentuk batu aneh yang terkenal adalah Al-Nasla. Batuan ini memiliki formasi aneh karena di tengah dua batu pasir itu terdapat jejak pemisah yang sempurna seperti menggunakan sinar laser. Formasi batuan Al-Nasla yang terkenal di dunia terdiri dari dua batu pasir besar yang terdapat alas alami dengan ukuran yang kecil. Tapi yang benar-benar menarik perhatian adalah pemisahan sempurna antara dua batu besar yang tampak seperti dilakukan dengan sinar laser. Pemisahan dua batu pasir ini menyebabkan banyaknya spekulasi di internet. Seperti beberapa mengatakan bahwa al -Nasla adalah bukti peradaban kuno yang mungkin lebih maju daripada yang diceritakan dalam sejarah. Banyak orang yang kagum dengan pemisahan dua batu pasir yang sempurna karena retakannya sangat tepat dan lurus sehingga terlihat seperti seseorang memotong batu pasir menjadi dua dengan laser. Alnasla hanyalah salah satu dari banyak batu di Taima Oasis yang memiliki penampilan unik. Tetapi belahan yang hampir sempurna inilah yang membuat banyak orang tertarik. Formasi batu Alnasla telah menciptakan kebingungan di antara ahli geologi dan sejarawan sejak pertama kali ditemukan. Karena tidak ada yang benar-benar dapat menjelaskan bagaimana tepatnya dua batu itu dapat terpisah dengan sempurna. Dua batu pasir dan alasnya dapat dikaitkan dengan elemen alam. Namun pemisah vertikal yang sempurna itu terlihat seperti buatan manusia. Banyak ahli geologi yang percaya bahwa perpecahan yang sempurna itu memiliki penyebab alami seperti gerakan tektonik. Teori ini dipercaya karena jika bumi bergeser walaupun hanya sedikit, cukup untuk menyebabkan batu itu retak dan terpisah menjadi dua. Ilmuwan lain percaya bahwa perpecahan itu benar-benar garis patahan, karena material di sekitar patahan biasanya cenderung lebih lemah dan lebih mudah terkikis. Namun ada juga orang yang percaya bahwa al -Nasla terbentuk dari tanggul gunung berapi, sehingga beberapa mineral yang lebih lemah akan mengeras di sana sebelum semuanya digali. Spekulasi lain menyebutkan bahwa al -Nasla adalah karya peradaban kuno yang maju atau alien. Kedua teori itu muncul karena banyak orang yang percaya bahwa garis itu terjadi karena perpecahan vertikal terlihat sempurna. Memang belum ada penjelasan secara ilmiahnya, namun tampaknya teori tersebut tidak mungkin. Selain garis pemisah yang lurus sempurna, ternyata terdapat lukisan kuno di permukaan batu aneh ini. Terdapat lukisan berupa kuda dan manusia di dekat bagian yang terbelah. Tapi tentu saja ahli geologi Arab Saudi sampai kini belum dapat mengungkap asal muasal lukisan tersebut.